Memasarkan produk melalui selebritas atau lazim disebut endorse sangat populer di media sosial seperti Instagram. Para artis pun mendapat pemasukan tambahan melalui bisnis endorse produk dengan honor menggiurkan. Prilila Tukosina termasuk selebritas yang sempat merasakan pengalaman menjadi artis yang memasarkan produk orang lain di Instagram pribadinya. Ia bahkan kebanjiran tawaran untuk mengunggah foto-foto dirinya bersama produk yang ingin dipasarkan di akun Instagram. Kini, Prililatukwasina mulai membenahi akun Instagramnya dengan mengunggah foto-foto yang lebih bersifat pribadi. Ia tak lagi menerima tawaran endorse dari orang lain dan membersihkan Instagramnya dari produk jualan. Sekarang aku sudah enggak menerima endorsean lagi. Karena mau fokus saja pos Instagramnya dengan diri aku sendiri, ucap Tu Kosina saat ditemui di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat beberapa hari lalu. Bintang serial ganteng-ganteng Serigala tak memungkiri jika menerima Joe Bendor sesangat menguntungkan, akan tetapi ia tak mau akun Instagramnya berubah menjadi katalog belanja komersil. Biar sekarang Instagram aku isinya foto-foto aku semua, nggak ada lagi seling produk, perempuan yang santer digosipkan pacaran dengan tekur Asia ini, mengakhiri.